Apakah sebenar yang terjadi hingga kau ber sikap demikian? Sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi? Apakah sebenar yang terjadi hingga kau ber sikap demikian? Serahkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbalap lagi.